Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasirantai Balkanku Izinkan aku untuk menerangkan tentang renungan aja. Anda kalau bekerja akan dapat kerja. Teman-teman sekalian, anda bekerja urusan dunia, anda mendapat bayaran. Ketika anda kerjakan untuk misi akhirat, supaya bakal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung-tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda selalu juga diberikan bayarannya. Anda puasa juga diberikan juga bayarannya. Anda baca Al-Quran juga sama namanya pahala bahasa Al-Qurannya (Azron). Dunia sama dengan ujrah akhirat sama dengan Azron. Berapa ukurannya? Minimal 10. Coba buka Quran Surat Al-An'am atau Surat ke-6 ayat 160 yang artinya Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya Dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Setiap pekerjaan dunia punya nilai akhirat, punya poin pekerjaannya disebut hasanah. Setiap hasanah punya poin 10, hitungannya dari satu ke dua lima tahun, dua ke tiga lima tahun. Dan seterusnya sampai 10, jangan dihitung 1-2 terlalu sedikit. (Hadis Riwayat Muslim) Kita ke Masjid 25 Kebaikan itu baru nyampe. Jadi, kalau ada yang tidak salat, sehari saja tidak salat, sekali saja kehilangan 10 kepala dikali 500 tahun. Berapa? Dia kehilangan pala 5.000 tahun. Dosanya berapa? Nah, makanya sering kita memohon begini. Ya Allah, jadikan semua perbuatan duniaku punya nilai akhirat. Jadi hasanah dunianya akan ditampakkan nanti hisab di akhirat makanya sering kita katakan Quran surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat 201 yang artinya dan di antara mereka ada yang berdoa ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Arabnya maafnya, amin hummaya kulo. Maafnya, maafnya, maafnya, maafnya, maafnya, maafnya, maafnya, maafnya, maafnya, di surga ada komplek yang elit-elit Surga Firdaus, surga Aden, macem-macem Tinggal anda cari bekal yang serius Turunkan kemudian ke bumi Cuman sayang dari sekian waktu yang Allah berikan Disebut dengan ajal Menjadi batasan kita untuk beramal setiap kita dibatasi oleh waktu, seperti Anda bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada pensiunnya, dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan yang ada batasnya disebut dengan ajal. Maka Allah membuat ketentuan kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu. Kalau selesai selesai dinas kita pulang kita untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Sekarang buka Quran surat 7 atau Al-Araf 34, yang artinya dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu apabila ajalnya tiba mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan maizya pekerjaannya disebut asya kalau pekerjaan hilang disebut isya. Setiap hari diingatkan kita dengan sholat isya. Seaktif-aktifnya Anda akan selesai juga. Bukankah kita setelah isya terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa tidur. Allahumma wa Bismillahirrahmanirrahim. Rewat lain wa <mulik> mungkin malam ini saya meninggal Makanya saat kita bangun dari tidur, kita ucapkan, Alhamdulillahillahi a'ayyana ba'dama amatana nusur. Ada banyak, mungkin nanti pulang. Kita tidak tahu di bagian mana kita tidur yang mengakhiri kehidupan kita. Karena itu, serius kita akan pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang. Pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan kepada setiap manusia dari mulai detik ini. Tanyakan kepada kita. Kita manusia kan. Ternyata pada diri kita. Tanyakan pada diri kita. Anda wafat tidak. Kalau sadar pulang. Maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benarkan. Setiap kali kita akan wafat. Kulunafsin katul maut. Setiap yang punya jiwa pasti akan meninggal. Bahkan diinformasikan jelas yang membawa maut disebut melakul maut. Buka Quran Surat 32 atau Asajidah, As Ayat 11. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu Akan mematikan kamu kemudian Kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan Disebutkan batas waktu ajal Akan wafat disebutkan Yang membawa maut disebutkan cara wafatnya disebutkan. Coba kalian buka Quran surat 8 10, atau surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30-nya. Yang artinya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang reda dan diridhonya. Maka mohonlah maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku itu yang tenang yang rasanya juga ada yang dipukulin malaikat coba kalian buka Quran surat al-anfal atau surat ke-8 ayat 50 dan yang artinya, dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir Sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah oleh musik sendrake yang membakar Maaf teman-teman sudah jelas semuanya ini aneh manusia itu sudah tahu akan wafat tahu ada kenikmatan ada siksaan tahu ada surga dan neraka tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur anda masih main-main juga dan dia tahu ada yang diselatkan ada yang menyalatkan apa tidak terpikir saat anda wafat Siapa yang menyalatkan anda Kita menyiapkan apa Sayang-sayang investasi keluar banyak Ketika wafat nggak bisa berlaku apapun Bahkan ada yang sebelum wafat pun Sudah dibuang dari keluarganya Nah sekarang dari sekian aktivitas kita Berapa yang sudah mempunyai nilai di mata Allah Menjadi amal soleh Usia kita umumnya berapa? Empat puluh ke atas ya menurut Menurut penelitian Manusia itu setengah dari usianya itu umumnya Walaupun tidak semuanya teralokasikan untuk tidur jadi kalau 40 tahun berapa teralokasikan tidur 20 tahun baik sisanya beraktivitas 20 tahun kalau dia beriman dari 20 tahun ini berapa tahun yang menjadi aktivitas ibadah ambil misalnya 10 tahun Apakah semua ibadah itu akan diterima jika ingin diterima syaratnya ikhlas? Tanya dari mana? Dari Al-Quran. Coba kalian buka Quran Surat al Ba'inah atau Surat 98 Ayat kelima Yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya. Semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menaikkan jakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Nah pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya ambillah tengah-tengahnya terolah lima tahun Insya Allah yang ikhlas Jadi usia empat puluh tahun itu yang Produktifnya amalan kita yang insya Allah diterima Allah Lima tahun Desa kita berapa tahun Dan masih bisa tertawa Dan masih mengharap surga dan masih ingin ke surga Firdaus dan ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Dan masih ingin mendapatkan hal yang istimewa. Sementara kita sadar, coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu berarti Anda punya dosa. Ucapkan kalau Anda sudah siap ke surga Kalau tak mampu berarti Ibadah Anda masih kurang Kalau merasa amal masih kurang Dosa masih banyak Terus sekarang masih main-main saja Anda mengharapkan surga Anda siapa?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 Mungkin sekian dulu dari saya Wa warahmatullahi wabarakatuh.